Wa ala sayidina Muhammadin, wa taheba bi fi al salatan wa salamanda imani bidawa mulkillah wa ala ali wa sohib. Allahumma salli ala arifin, wa ala sayidina Muhammadin, salatan taftahubi halanafutuhal ayyarifin, wa tufaqi hu wa ala wa Allahumma wa assalamualaikum wa wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Antum berada Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiah Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, khusus sore hari ini saya ingin ngajak Antum semua untuk ngobrol santai Kalau ada yang mau nanya silahkan tulis di chat ya Tulis di chat, insyaAllah saya akan baca dan saya akan jawab Insya Allah untuk yang dari Madura selamat bergabung Ya dari Singapura juga selamat bergabung Alhamdulillah Kita bisa bergabung bersama-sama Mudah-mudahan barokah untuk semuanya Amin Untuk Mas Cahyo yang ada di hadapan saya Tolong ambilkan kayu itu sebagai sandaran Kayunya saja Ya terima kasih Mas Cahyo Nah, Alhamdulillah uh, Ada yang anaknya lagi Ulang tahun pertama Sapi sedang tidak sadar di ICU uh, Tadi nama anaknya Nur Muhammad al Besok ulang tahun pertama ya Mudah-mudahan segera diberi Kesadaran, kesehatan dan kesembuhan Al-Hadzini Al-Fatihah Aku tu bilahi nasional jem semilah rahmani rahimah di lahir bilah minah rahmani rahmani di kiam betin ia akan abu duainya akan mustaqim surat aladin nantang dahi mahu erin menghitu bilah dahi untuk yang dari ciputat fadul rahman masya allah namanya bagus ya fadul rahman nah kita bahas nih. nama nih fadul rahman fadul itu artinya kemurahan ar rahman. Allah yang Maha Penyayang Fadlur Rahman artinya Kemurahannya Allah yang Maha Penyayang Masya Allah ini saya baca Nama yang membesarkan hati saya ya Karena insya Allah Hari Kamis tadi saya Membaca perjanjian di notaris Ternyata hari Kamis besok itu 20 April 2023 Adalah Batas akhir pelunasan tanah Majes ar yang Sudah kita bangun menjadi New Rawdoh atau Aula dan juga mini auditorium. Insya Allah, kami besok batas akhir pelunasannya dan masih menyusak, menyisakan hutang sebesar 800 juta rupiah. Ya, 800 juta rupiah. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kemudahan, keberkahan, sehingga bisa uh, dilunaskan, mudah-mudahan insya Allah, bahkan lebih cepat dari apa yang harus uh, tanggal tersebut. Amin Allahumma, amin. Fadl, kemurahan. Jadi Allah itu punya dua dua sisi ya sisi adil dan sisi fadil sisi keadilan dan sisi kemurahan nah, sisi keadilan itu kita berbuat maka kita akan dibalas ya kita berbuat dan kita akan di, dibalas sesuai dengan nilainya misal kalau berbuat baik pahalanya itu satu mendapatkan 10 kebaikan maka akan diberikan satu mendapatkan 10 kebaikan kalau dalam bahasa Bisnis kerja, orang kerja sepekan gajinya misalnya ratus ribu, maka dibayarkan sepekan ratus ribu. Itu namanya keadilan ya, sesuai haknya diberikan. Tetapi Allah punya sisi fadl sisi kemurahan. Sisi kemurahan bagaimana? Kerjanya sama, sepekan ya, tapi gajinya harusnya ratus ribu, ternyata majikannya bayarnya 10 juta. Kenapa dibayar 10 juta sama majikannya hari itu? Karena majikannya punya sisi fadl, sisi kemurahan. Nah, dari sisi kemurahannya, maka karyawan tadi dikasih gaji yang berlipat-lipat. Nah, kalau sisi fadlnya manusia, hamba Allah, bisa seperti itu, lantas bagaimana dengan sisi Allah, fadlnya Allah, kemurahannya Allah. Nah, Allah memberikan rezeki kepada hamba hamba-Nya yang dohir ataupun yang batin, dunia pun akhirat. Kalau dari sisi fadl, dari sisi kemurahan, maka Allah tidak melihat nilai Uh, ibadah kita tetapi Allah memberi sesuai dengan kedermawanannya Allah subhanahu Wa ta'ala yang mungkin kita berbuat sedikit tapi Allah kasih pahala yang luar biasa seperti uh, seorang wanita yang menyelamatkan seekor, seekor anjing yang kehausan dan hampir mati anjing tersebut diberi minum uh, diberi minum sementara wanita ini adalah mantan pelacur uh, ketika anjing tadi diberi minum ternyata Allah subhana Memberikan wanita tersebut Ampunan yang luar biasa Dan Allah meletakkannya Di surga berkat Fadlulnya Allah, kemurahan Allah Dan dia diberi kemurahannya Allah Karena menolong seekor anjing Ini contoh Fadl Fadlul Rahman Kemurahannya Allah yang maha Maha penyayang, inilah yang paling kita butuhkan ya Kita sangat butuhkan kemurah Kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala rahimakumullah Uh, bagaimana hukumnya orang yang nggak puasa Namun dia termasuk pekerja berat Jadi bukan masalah pekerja berat Atau pekerja ringan Seseorang itu uh, ada uzur Untuk untuk orang yang tidak mampu berpuasa Tentunya uzur ini bukan karena mengukur diri Tapi dengan uh, tolok ukur yang benar Misal orang sakit Dia tidak bisa mengatakan saya sakit Tapi uh, yang ahli mengatakan kamu sakit Ya, kamu sah, sakit, atau orang punya Pekerjaan berat, tetapi Kalau menurut ahlinya dia mampu Untuk menahan lapar dan dahaga e, Satu Waktu ya, dari mulai e, Waktu subuh sampai maghrib Menurut ahlinya dia mampu, maka dia tetap Wajib berpuasa Tapi kalau menurut ahlinya, yaitu yang e, Ahli di bidang tersebut Dokter yang bisa mengukur, ternyata dia Termasuk yang tidak mampu, maka dia tidak wajib berpuasa. Jadi ukurannya itu mampu atau tidak mampu, bukan uh, besar uh, atau beratnya pekerjaan. Karena ada, ternyata orang-orang yang pekerjaannya sangat berat dan tua renta ternyata dia mampu berpuasa. Nah, sementara kadang kita yang masih remaja, masih muda ini, uh, menganggap pekerjaan berat uh, bisa membebaskan dari kewajiban puasa. ya Tidak semacam itu, uh, tentunya ini, Dilihat oleh ahlinya nggak bisa semua orang menghukumi dengan kasat mata Tetapi tanya sama yang ahli eh, Ahli untuk mengukur mampu tidak mampu adalah dokter dengan mengecek kesehatannya Untuk yang dari Cianjur, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Yang menyimak kajian ini, Alhamdulillah eh, Kemudian dari Karawang eh, Kemudian Pondok Pesantren Alkomarturen Assalamualaikum wa Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian juga ada yang dari Makkah ini. Ini Bilal Dosri dari Makkah Assalamualaikum wa Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Makkah juga hadir ikuti kajian di sore hari ini nah, Untuk siapapun yang mau ikut andil untuk uh, Perlunasan tanah Majlis Ar-Rawdoh Dan semua kegiatan saya di Majlis Ar-Rawdoh Apapun itu Pembangunan dan lain sebagainya, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Ya, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, insya Allah akan menjadi barokah dan manfaat untuk semuanya. Seberapapun transfernya, uh, tidak jadi masalah. Ya, yang penting niatkan uh, yang baik, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, Madura tadi disebut betapa senangnya. Alhamdulillah, Anis Fitriah yang dari Madura senang menyenangkan hati saudara kita itu adalah Abdul ibadah-ibadah yang terbaik ul surur ya menyenangkan hati seorang mukmin adalah ibadah yang terbaik maka Alhamdulillah kalau menyapa Antum bisa membuat Antum senang nah, ini saya juga senang ya saya juga senang karena saya mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu Wa Ta'ala kadok Bogor Alhamdulillah Alhamdulillah yang dari kadok Bogor ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib mengatakan, Habib insya Allah akan mendapati anak perempuan uh, nama Wirda dan anak laki nama Bukhari. Ini ada namanya Abdullah Maslan, mau dapat anak ya, anak perempuan atau anak laki-laki. Namanya kalau perempuan dikasih nama Wirda, kalau laki-laki mau dikasih nama Bukhari. Mudah-mudahan segera dapat anak yang diharapkan dan anak insya Allah bisa menyenangkan hati orang tuanya dunia dunia akhirat yang dari Purwakarta dari Cilacap ya dari Cilacap terima kasih atas doa doanya selama ini semoga Habib dan keluarga besar selalu dalam keadaan sehat semua hajat Allah amin ya untuk yang dari Cilacap dan semuanya mendoakan saya terima kasih atas doa doanya dan mudah-mudahan antum mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang antum doakan untuk saya amin Allahumma amin yang dari Pangkalan Bun Muhammad Sabarian Shah dari Pangkalan Bun ya nanya nih apa dari seorang anak Santi dan Ustadz berhak menerima zakat fitrah Afwan ya ini kalau apa namanya seorang yang tidak mampu maka dia berhak menerima zakat zakat fitrah eh, kalau dia memang tidak tidak mampu eh, tidak mampu nanti bisa apa namanya eh, dicek termasuk kelompok fakir atau kelompok miskin ya itu bisa menerima zakat fitrah tapi kalau emang tidak, tidak masuk kelompok fakir atau miskin, dia mampu, ya jangan menerima zakat fitrah karena saudara kita yang lain banyak yang membutuhkan, ya banyak membutuhkan. Assalamualaikum Habib, ada nggak cara gampang dan cepat biar mimpi bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW? Ya cara mimpi Rasul itu sebetulnya caranya mudah ya, caranya mudah. Cuman yang yang menemui kan Nabi Muhammad SAW, yang yang mendatangi kita kan Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kita memenangkan Nabi Muhammad SAW di antara umat yang sekian banyak? Ya tentunya nomor satu husnudhon, prasangka baik apapun amalan kita ini Kalau kita niatkan dengan benar terutama sholawat pada Nabi Muhammad SAW Maka insya Allah kita akan bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW Tapi sebelum bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW Ciri-ciri orang yang akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW adalah Senang melihat umatnya Rasulullah SAW Lihat wajahnya Umat Islam itu senang Bagaimana bisa mimpi Rasulullah SAW Kalau lihat wajahnya Umat Islam nggak senang Kemudian pandangannya di e, Dijauhkan dari memandang yang haram Bagaimana bisa Memandang wajah Nabi Muhammad SAW Kalau mata kita ini masih Terlampau diumbar, ya, dibiarkan Dilepaskan untuk melihat yang yang haram Na'udzubillah min thalik Kemudian Muhammad Bintang Rajendra Ini aku bintang Habib, siap bintang Rajendra Makasih sudah bergabung Uh, Habib, uh, ada yang juga minta agar suaminya didoakan agar hatinya dilembutkan. Ya, mudah-mudahan kalau uh, ikhlas mendoakan suami, ya doakan tanpa tanpa diketahui suami dan jangan sebutkan aib suami kepada orang lain. Jadi, cukup disimpan, didoakan, kemudian jangan disebutkan aibnya kepada orang lain. Orang lain, siapapun itu, kita curhat sama Allah Ta'ala, minta Ya Allah lembutkan hati suamiku, baca doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina, wa kura ja imama. Mas Wahid, ya bisa disiapkan tehnya dan kormanya di sini, saya akan berbuka di sini insyaAllah, ini membatalkan nanti sebentar lagi, untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, kurang lebih sekitar 20 menit lagi, Ya, kurang lebih ya, saya belum melihat jamnya yang pastinya jam berapa Tapi kurang lebih sekitar 20 menit lagi Kalau saya tidak salah melihat jam ya Kalau saya tidak salah melihat jam nah Untuk siapapun yang sudah ikut andil Untuk pelunasan Tanah majis Aradoh Dan semua kegiatan saya uh, Dengan mentransfer ke nomor kening yang tertera di layar monitor Saya ucapkan jazakumullah khairan Dan untuk semua pesan WhatsApp yang belum bisa saya balas saya sedang mengirim banyak pesan WhatsApp ke teman-teman. Kalau belum bisa saya balas, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan harap dimaklumi. Ya, harap dimaklumi. Pengen bertemu Habib Novel, ada caranya, tidak mudah caranya. Nanti hari Jumat bulan Syawal, Jumat 14 Syawal, halal bihalal masjid Ar-Rodoh, datang saja ke masjid Ar-Rodoh. Ya, Jumat 14 Syawal. Halal bihalal Masjid Ar-Roda, Insya Allah datang ke Masjid Ar-Roda, Insya Allah bisa ketemu di sana. Nah. Habib minta didoakan ini, Ibu ini minta didoakan agar anaknya yang bernama Elsa segera mendapatkan jodoh. Ya, amin, Insya Allah dapat jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Ya, jodoh bisa membahagiakan dunia akhirat. Kemudian ada ini. Abdullah Muhammad Syahab, semoga uh, keluarganya semua dan dirinya diberi Allah Ta'ala kebahagiaan dunia akhirat, Kemudahan semua urusannya dunia akhirat. amin uh, Sayilah Nusobah tadi yang sedang anaknya berada di ICU, sakit, uh, menyimak dari ICU Malang Semoga diberi kesehatan, baik yang sedang menjaga anaknya maupun yang sakit Segera diberi kesehatan, kesembuhan dan dijauhkan setelah itu dari segala macam penyakit, amin Habib kapan peci Habib restock? Ah ha, ini yang yang buat ada di depan saya ini. Insya Allah kita segera restock setelah hari raya nanti Insya Allah. Ha, beberapa hari saya mimpi Habib itu, kata mau dapat anak lagi. Amin Insya Allah. Mimpi yang baik yang diceritakan ceritakan Insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin Allahumma amin. Masalah wal-jamalah. Kemudian dari Sampang Madura ya, dari Sampang Madura tadi, dari Jepara juga ini, dari Tasikmalaya, dari Medan, masya Allah nih, kawan-kawan, bergabung dari berbagai wilayah. Ternyata lewat live streaming semacam ini kita bisa belajar bersama, meskipun kita e, tidak duduk bersama di satu tempat, tapi Allah menyediakan kita tempat yang namanya dunia maya, ya alam maya. Mudah-mudahan pertemuan kita di alam maya ini kelak akan pertemukan kita. Di alam yang paling nyata di janahnya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Ikhwani rahimahumullah Jika Anda mau mengajukan pertanyaan bisa tulis di komen ya Insya Allah akan saya jawab Untuk syahir iman dari Malaysia Kelas BIP Alhamdulillah Mudah-mudahan barakah Dua ini saya lagi hamil Semoga dapat anak soli Habib Jack Daniels Amin insya Allah Istrinya diberi kesehatan, itu nomor satu Istrinya diberi kesehatan, kemudian Nanti lahir, istrinya sehat, anak sehat dan Antum juga sehat, Nah, kadang-kadang ini Kita suami suka lupa ya Kalau istri lagi hamilnya dipikirin cuman kandungannya saja, bayi yang dikandung nah, Yang mengandung kurang difikirkan Yang mengandung kurang difikirkan Bahkan ketika saat melahirkan Itu ada suara tangis bayi Oe, oe. Nah, Kadang-kadang kita suami ini lupa, kemudian Nanya sama dokter, bagaimana anak saya Uh, yang melahirkan nggak ditanyakan ya yang ditanyakan anaknya dulu bukan istrinya uh, kita harus mengutamakan sang ibu alias istri baru kemudian sang sang anak nah, Allah semuanya sehat uh, semuanya bisa jadi manusia yang hidup bahagia dunia akhir amin nah sri nur cahyati bib suami saya kena kecelakaan motor bib mudah-mudahan uh, diberi allah taala kesehatan keselamatan setelah itu dan mudah-mudahan kecelakaannya menjadi pengangkat segala dosanya, penghapus dosanya, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diganti setelah itu dengan kebahagiaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, ini ada mujiati di di Hong Kong ya, di Hong Kong dia tapi dari Seragen, mau ganti majikan, mudah minta. Uh, majikan yang barokah insyaallah yang memudahkan ibadah uh, insyaallah diberi kemudahan amin beb doakan saya bisa menjadi biar jadi anak soleh beb, amin ya, baca itu uh, doanya itu min wa yuni ja imama itu kalau kita baca ya insyaallah kita akan jadi anak soleh dan jangan lupa ciri anak soleh adalah yang selalu mendoakan orang tuanya ربيغفر لي والي والديا ورحمهما كما رب Nah sahabatku di mana Pak untuk berada di setelah obrolan ini saya ingin informasikan bahwasanya insya Allah ya, hari Kamis besok itu saya harus melunaskan hutang tanah majlis arrodo sebesar 800 juta ya sisa hutangnya sebesar 800 juta uh, sudah genap satu tahun jatuh di tanggal 20 April uh, kebetulan 20 April itu nanti hari Kamis jadi nanti hari Kamis kami harus melunaskan 800 juta untuk pelunasan tanah majlis arrodo Insya Allah, Allah memberikan kemudahan Kalau Antum mau ikut andil untuk punasan tanah Dan untuk apapun itu kegiatan kami Maka Antum bisa transfer ke nomor kening Yang tertera di layar monitor Dan untuk yang sudah transfer Saya ucapkan jazakumullah khairan Bagi yang belum sempat transfer Atau tidak bisa transfer karena keterbatasannya Maka saya minta doanya ya, Minta doanya dan niatkan ya, Pasang niat yang baik sehingga kita mendapatkan pahala, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Kemudian, dari Sleman, Jogja, hadir, Bib. Waktu puasa, waktu wudhu pakai kumur tidak? Ya, kumur termasuk sunnah. Dalam berpuasa, maka jalankan sunnah ini, tetapi kumur yang ringan, bukan kumur yang berat, bukan kumur yang sampai ditelan, ditenggorokan. Ya, kumur yang sekedar di mulut, maka tetap disunahkan tiga kali, tapi kalau lebih dari tiga kali hukumnya makruh. Nah kalau ketika berwuduk ya ini ya, kemudian berkumur, ada basah di mulut, ya enggak apa-apa. Jangan kemudian diambil anduk dimasukkan ke mulut ya, jangan. Itu wajar saja, ada basah di mulut, bercampur dengan air ludah, itu mang bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Abip Novel punya minimarket. Amin. Doakan saya punya supermarket, bukan minimarket. Nah. Doakan akan saya punya supermarket bukan bukan mini market. Amin. Terima kasih atas doanya, cuman saya perbesar lagi ya. Doakan punya supermarket. Amin Allahumma amin. Ma'alutul al afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kami doakan hari-hari terakhir penulisan hutang Habib lunas berkah. Amin. Kabul insyaallah. Ya. Ada pula yang di sini insyaallah Habib mau ikut andil Walaupun kecil, enggak apa-apa ya Beb. Enggak ada yang kecil. Ya, kecil itu kan cuma angka ya, tapi kan hati enggak pernah kecil. Ya, hati selalu besar. E, semangatnya, niatannya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melihat angka yang kita keluarkan atau angka yang kita miliki. Kalau kita mendapat sesuatu dari Allah, kita lihat Allah yang memberi. Kalau kita mengeluarkannya, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari Allah kemudian kita serahkan juga untuk Allah, enggak ada yang kecil ya. Semuanya besar semuanya besar mungkin kecil karena kita punya keterbatasan tetapi hati kita tak terbatas ya hati kita tak ter terbatas nah doakan saya biar cepat ketemu jodoh saya bib ya Yosep ya mudah-mudahan mas Yosep segera ketemu jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat jadi kalau minta jodoh jangan berhenti di situ ya jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat insyaallah amin masahal jamah dan segera kemudian di sini juga dari chat-chat yang masuk di kolom komentar, silakan antum yang baru bergabung, bisa langsung tulis di kolom komentar untuk bertanya atau berkomentar apapun. ya Jadi insya Allah hari Kamis, hari Kamis 20 April, insya Allah saya harus melunaskan hutang tanah majelis sebesar yang tersisa sebesar 800 juta rupiah. Mohon doanya dan bantuan share WA-WA saya yang Keikutsertaan nanti bisa dilihat Di WhatsApp saya ya Status WhatsApp saya bisa dilihat Ada juga di IG saya bisa dilihat Di situ sudah, sudah saya cantumkan Atau bisa langsung transfer ke nomor rekening Yang tertera di layar monitor Kemudian Beberapa saat lagi Kita akan masuk waktu maghrib Masih ada 10 menit menuju maghrib waktu Surakarta dan sekitarnya, saya akan kembali untuk membahas tadi masalah ah ini ada nanya dia ya, syukran makmum, uh, syukran makmun. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib cara punya anak soleh dan solihah bagaimana ya? Cara punya anak soleh dan solihah, uh, nomor satu ya proses prosesnya ketika untuk me Mendapatkan anak itu Hubungan suami-istri harus dilakukan Dengan cara yang soleh, dengan cara yang baik Kemudian Kita juga harus menjadi Suami yang baik dan istri Yang yang baik, belajar Mana yang halal, mana yang haram Kemudian Betul-betul menjaga diri, jangan sampai Kemasukan yang haram ya Jangan sampai kemasukan yang haram, kalau anaknya sudah Lahir, beri nama yang baik ya Beri nama yang baik Kemudian beri makanan yang halal Jangan sampai kemasukan makanan yang haram Setelah itu doa jangan pernah berhenti ya Doa jangan berhenti Kemudian beri pendidikan Islam yang baik Pendidikan agama yang baik Pendidikan tentang kewajibannya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan anak itu mengecilkan dunia Dan membesarkan akhirat Jangan kita biasakan anak membesarkan akhirat eh, dunia jadi anak itu diajarkan untuk membesarkan akhirat, mengutamakan orang tuanya, mengutamakan keluarganya, ya bukan mengutamakan hartanya. Maka insya Allah kalau kita uh, lakukan itu, anak kita akan jadi anak yang sholih dan sholihah. Insya Allah. Dan paling penting lagi ya berilah, berikanlah kumpulan orang-orang yang baik, kumpulkan dengan orang-orang yang ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kemudian. Bagaimana kalau mau jadi wali Allah? Ya, cara menjadi wali Allah. Istiqomah. Jadi cara menjadi wali Allah itu adalah istiqomah. Dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan hal-hal yang wajib, Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau memang sudah wajib haji ya. Haji wajib zakat, ya zakat. Kewajiban dijalankan, yang haram ditinggalkan. Dan yang terpenting, hatinya dijaga. Untuk tidak punya ya Agar hati bersih, tidak punya permusuhan dengan siapapun Tidak punya kebencian dengan siapapun Hatinya dijadikan penuh kasih sayang kepada seluruh hamba Allah Ta'ala Baik manusia, jin, dan bahkan kepada hewan-hewan dan tumbuhan serta benda-benda mati Semuanya disayangi, dicintai e, Maka insya Allah nanti akan terpilih Karena waliullah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, ada minta Rizal Fakhru dido'alakan agar bisa mudah mencari ilmu di pondok dan juga di kampus Mudah-mudahan dapat kedua-duanya ya Menjadi mahasiswa yang santri, menjadi santri yang mahasiswa insya Allah Sehingga ilmunya parokah dan ilmunya manfaat Semoga orang tua, ibu kita, bapak kita, husnul khotimah surga, firdos tanpa susah payah Amin, amin Ya, doa yang terbaik untuk orang tua akan menghasilkan kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau doa yang terbaik untuk orang tua itu akan menghasilkan kebaikan dunia akhirat. Bagaimana cara mengundang Habib untuk mengisi kajian di Medan? Dan apa saja syarat-syaratnya Habib? Syaratnya cuma satu, jadwal saya kosong, saya hanya diizinkan Allah Ta'ala bisa ke sana. Itu dari dari syaratnya. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa ceramah di satu tempat banyak tempat jadi kalau saya datang ke Medan ya ke satu lokasi saya ceramah selesai saya pulang karena saya tidak bisa meninggalkan majlis ar lama-lama ya tidak bisa meninggalkan majlis ar lama-lama bisa menghubungi Mas Seto atau nomor Admin majlis al uh, untuk penjadwalannya nah, uh, kemudian Masal, beliau berkata Tak ada uang duit untuk berikan Tapi Sal yakin ada orang yang baik hati Akan dapat menolong Habib Sebab ini adalah kebekalan akhirat Yang terindah daripada mendapat bumi langit Dan seisinya, amin Terima kasih atas keyakinannya Mas ya. Mudah-mudahan keyakinannya itu Membuahkan hasil untuk dirinya Untuk keluarganya Dan untuk saya serta Antum Semua menyaksikan tayangan ini, amin Dunia akhirah Beb Insyaallah saya mau nikah tahun ini, pengen Habib hadir isi kajian. Nah saya ini masalahnya uh, nggak nggak terbiasa isi kajian di pernikahan ya. Nikah itu uh, semakin semakin cepet acaranya selesai itu semakin bagus buat pengantinnya uh, Cukup penghulunya nanti yang yang kasih kasih tausiah singkat dari penghulunya. Yang penting akad nikahnya itu dibuat yang singkat barokah ya. Uh, jangan lupa terutama lantunan ayat suci al Alqurannya. Dalam pernikahan itu akan bawa keber keberkahan Mudah-mudahan rumah tangganya Sekinah mawadah warohmah Rezeki berkah berlimpah Dari segala arah tanpa susah payah Amin dan tidak bawa masalah Amin Saya sakit dua, hampir dua tahun Bagaimana caranya biar bisa selalu bersabar Ya eh, Jangan fokus sama penyakitnya eh, Jangan fokus sama penyakitnya eh, Fokus saja pada hal-hal yang Yang yang menyenangkan buat kita ya Fokus pada hal yang menyenangkan buat kita Jadi sakitnya jangan dipikirin betul ya Diobatin saja, diusahakan pengobatannya Tapi jangan dipikirkan uh, Tapi menikmati yang yang enak Menikmati yang nyaman Karena di setiap manusia itu walaupun dia punya sakit Ada tubuhnya yang sehat Giginya sakit, matanya sehat, telinganya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat ya Apapun itu penyakitnya Maka anggota tubuh yang lain masih dalam nikmat Allah Ta'ala Kemudian banyak nikmat di sekitar kita Nikmati nikmat itu Maka insya Allah nanti akan menjadi jalan untuk syukur bahkan Bukan sekedar sabar Bahkan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah. Ya ya pertanyaan saya dilewati terus babe. Mohon maaf ini soalnya apa Chatnya kan lewat gulung gitu ya ini saya sendiri yang mengurus live streaming. Ini saya sendiri, dan saya yang baca sendiri juga. Ya, sambil saya cari ini, ya, kawan-kawan. Yang sudah ngechat mohon maaf kalau chatnya belum uh, kebaca ya Chatnya belum kebaca uh, Kemudian uh, Saya lanjutkan Beb doakan semoga saya laras menjadi ASN Beb Amin, insyaAllah jadi pekerjaan yang barokah dan manfaat uh, Thakib Abdullah Semoga Habib diberikan sehat dan diperbanyak rezekinya Untuk melesai semua hutang-hutang, amin Minta doa supaya saya dan keluarga bisa punya rumah secepatnya, amin InsyaAllah mudah-mudahan semua yang punya hajat apapun diberi oleh Allah Taala kemudahan terwujud hajatnya ya nggak pakai usaha ya nggak pakai masalah eh rahimakumullah, eh uh, sebagai penutup pada sesi ngobrol santai tanya jawab lewat chat pada sore hari ini insya Allah nanti malam kita akan melakukan hal yang sama lagi insya Allah ya standby di channel YouTube Habib Novel Alidrus Uh, saya ingin mengingatkan diri saya dan antum semua. Bahwasanya Ramadan ini hanya tinggal berapa hari lagi. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya uh, untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah SWT. Dan terutama, saya ingatkan diri saya dan antum semuanya, jangan biarkan hati ada rasa benci kepada siapapun. Jangan biarkan hati ada rasa bermusuhan dengan siapapun. Segera bersihkan hati kita sehingga hati kita lapang, enggak punya rasa benci, enggak punya rasa dendam kepada siapapun. Karena itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga. Semuanya mendapatkan Lailatul Qadar Puasanya diterima Bebas dari seksa api neraka Dan jaminan masuk surga diperoleh Amin Allahumma Amin Untuk sahabatku dimanapun antum berada Sahabatku dimanapun antum berada Hari Kamis 20 April 2023 Saya harus melunaskan hutang tanah Majlis Ar-Allah Yang menyisakan hutang sebesar 800 juta rupiah Artinya dalam hitungan Senin sekarang, Selasa, Rabu, Kamis Tiga hari lagi dalam waktu tiga hari saya harus menunaskan 800 juta rupiah. Jika Antum ingin, ingin ikut andil untuk pelunasan tanah tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya, apapun yang kami lakukan di majelis Ar-Rodoh, kebaikan yang kita kerjakan di sini, maka Antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berokah untuk semuanya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas segala bentuk partisipasinya mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirah untuk diri antum keluarga sahabat dan teman. Haga za, wa alaikum. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.